Ya anda tafakar orang ya elengi elengi wow sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk uh, apa itu Ala inna Allah Inna Aulia Wa Huwailah tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak -lama rido kodok kuter itu ceria luculonis sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bekodok, doh, Makanya saya paksa seneng, saya paksa. Sisa kulino, nganti kalau saya anjir, saya susah. Demur itu kira jelas, sudah, sudah, sudah. Sangkai enggak boh? Oke, kan susah. Ah, udah, murid tua, kaya, guys, tua begitu. Ayo, serat jelas. Oh, goblok tuh, aku kayak gini. Orang usah ngono. Zaman akhir, ono wong ngaji go kitab wu sipet, ono wong ono ngaji wu sipet, ono wong rapa ham tukon imat selesa wu ipet, ono wong rup, lalap faham kan wajar, kira faham go tukok kan warga, nah ono pendekmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko, wahyo guyu yo so, guyu hebat yo hebat yo hebat, nah ono menteri dilantik, guyu wajar yo wong rapa menteri roppo kok guyu ya guyu. Iku mengenaineloro, sanging wali ini, sanging gedeng ini, semua. <laughs> <laughs> Pokoknya seneng ibadah. Margosifate wali ku, la khofun alaihim, walau tidak ada rasa takut, tidak ada rasa suh, susah. Lalu sebagai manusia kadang ya khawatir. So anak unasi ppi, butuku nasi ppi. Tapi aku anggereling, saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya.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 Tetap, pengirani Allah. kok cicit-cicitku, pengirani Allah. Selama pengirani Allah, Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi, Allah Ar-Rozikat yang memberi risiko. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al hadis, Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku nah, yang ramah. Komi, caranya tidak tawarai, tawari sidik itu. Dunia ruh, Allah itu kalau punya sifat itu Namanya sifatun lazimatun Sifat yang berkelanjutan dan permanen Karena Allah itu al-bagidat Sing bakok, sing terus menerus Ketika Allah mensifati dirinya Ar-Rozek, zat yang memberi rizki Maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat Orang akan dapat rizki Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan Ketika awam mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal Akromun Nas Khairun Nas itu Rasulullah, pernah ditinggal Sahabat Khairul Kurun, pernah ditinggal Wali Songo. Sehingga agama dicekal mudin katakan ditinggal kemenak, singurusi agama bergodi gaji, dicekel mubalek, sing ngomong buan agama mergo salami tembleh, tetap melaku. Padahal singgo wes rawan sing ideal, utawa ditinggal uang ikhlas nginegi, tapi sing nginegi wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al Hadi yang memberat petunjuk itu. Allah. jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa'inna Waa Taala wasofadha Al Hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini Al Hadi penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang-orang Indonesia -orang di Hollywood ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali isom mau cemuin khusus era karung Bali betina romo aku segera karwan kadang orang gunung kita atau orang udara aku ya lu merupakan pengirahan, pangeran dari resolusiatur atur kalau di santri bali, tiap orang itu menyesal pikirnya orang pemimpiran nyesalfir, orang pikirnya seorang gunung itu turunan bali sepuluhnya ngelak bojo kutok makanya orang kucing, orang kacin, orang anggis orang multasam, orang apa yang Dene neng Gunung Kidul gitu kan rata orang ngayuh bareng neng kono, wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis si Bule singa lek buncuk buntung. <laughs> <laughs> Langsung aku ke kan nangis itu samu doel tol juga. <laughs> si nangis itu saninnya sale neng. Uh, ngomong itu dibenero tangga-tangga neng, hanya nggak beong Indonesia. Saya yonyong Indonesia dengan disebiro. Si Bule singa lek wong Indonesia, tolong lu balas aja Indonesia saja ke belek gape. Turki, roh wong kan wayu wayu. Sembido akhirnya itu Enak. Makanya haji itu, Pangeran haji la Haji yang ibadah yang didesain Pangeran ku aneh. Wong ibadah itu konusu, neng haji ulanang wedok mesti kumpul, sak soleh soleh wong mesti kumpul, karena harus ke Ka'bah. tawaf Ifado itu wajib balik gile lagi dan perem. Akhirnya tawaf itu kumpul lanan wedok. Orang-orang ibadah, sing glemra glem kumpul kaya. haji. Nah solat kan kadang jadi kayak isahir ya sholat kan partai-partainan partai model sitoe gue gue gurih sing lanang gue ngarep orang yang model samping hadisnya coba takonah hadisnya kebutuhan ini gue mau mana mana sebelum sholat sambil mana ada hadisnya perempuan di samping zaman nabi itu di belakang yang cari si sitoe mana ada dalil kalau nabi mewajibkan karena nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus harus saya bantah-bantah bodoh ngangguri rabar lo kan sering takut nak corujinan sebutiku saya aku rapeng heran aku ngukumi rano guna nih nggak jangan-jangan aku fanatik jualin pangeran rapopo Allah sudah tuh kok ribet tapi haji itu unik normalnya perempuan dalam mazhab syafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam gitu jangan lihat cadaran tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah aneh Wong mau ketemu lagi malah aturannya nggak boleh nutup aja orang ikhrom tuh perempuan boleh nggak nutup aja nggak boleh kayak apa pengiranan uji nyali leung <tuk> karuan rai rai indonesia royong pesek endek terus ketemu uzbek wahyu wajib buka wajah lu kalau dikonjoki ya ikut kulon gumeh kecelakaan tatakojo dia niku berusaha ngambung hajar aswat pas sampai ngambung pas Cah Pakistan waju pas ngambung <laughs> <sih> kiai kiai tenan coro kalau kula ngambung, gak kenek waktu. Wes, ses. Ora mung ngene. Pengeran oleh beto uang Ning beto ini pas nang khatsar. Aswa. La pengeran oleh gojol kancan ngono, fala wala fusuko wala jital fil Fi kudorof jadi potensi ngambung ngomong iku itu fil silahkan kaji di dalam potensi ngeluh di buco elek fil silahkan karena kesunatan di Indonesia harus kaji bareng buco per Korea terus saya tetap sadar artis Indonesia mengambil bakul kebab di Turki artis Indonesia mengambil bakul kebab Turki ayo ayo bakul kebab tapi sing lanangnya bodoh loh, <tuk> wong Turki, nanti duluan teng tiang teng toko Turki. Iku penjaganya lanang-lanang gue andeng. Moyang Indonesia jelas-jelas di artis, terima pembantu. Manja nirungi bener, jadi saya <tuk> nah, nah, ini bener gak? tapi ke nak ning gunung Kidul gitu, kan rombong gunung Kidul lagi gitu, masalahnya kayak kaci. Nanti terus dia nangis. Tidak takut masa ku di Pangeran juga dengan <tuk> Jadi pangeran gue unik, bedo wong ku unik, wong haji gue ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajib, kesannya. Nah, Terus pangeran ngono kesannya. Melane, fa manfa rodufiinal haji, falarofata, wala sukoh, wallajidah lakinat sarate haji. Nah kau mau ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. You mau, lewung to waf kok dedisi to lo keluar lo dikonco, wongnya kiai pas haji ku lo haji plus, nih nangis tak takut, kaya ngene lo nangis, aku orang tau gue solat gurunya bawa kau ngewe itu, saudara pribiku yang di masjid karom, lo nih wong ngelak, aku pilih gue, solat tuh nih gurin, kananang witu ada di situ, nak skrodik, nak mumroh mungkin rabati krodi, nalo musim haji kan, kadang nak sujud ya pas nih bawa kau ngewe itu, kadang ya pas ayo, pas ngelak rabat dengan lo, nangis wong ini, biar gitu harus kerodit kalau pas lagi kenapa kok itu terjadi, kok gak terjadi gimana? semuanya itu wajib tawaf lanang wedok wajib tawaf dan kabar teng tengah mau apa juga kadang sudah tawaf sholat, bar tawaf sholat tetap akhirnya kan kerodit nah, polisi kurang apa nertipkan lanang wedok di pisahnya sudah so, tetap kalau ada orang yang menyebabkan lakak wajib di bawah sampai rombongan itu 4 ribu, dua ribu asyarakatnya yang kegilus lah semua Indonesia ya ragil, emm, emm, bocor musik dipisah, sing lana. <noise> Mau <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Indonesia kan mau ngebel buka, kan dipisah, beh polisi sing me tok kan, kan tetep ragil, emm, emm, <laughs> bocor musik tok, bisa <pisang>, gitu. <laughs> Selain mau tilang, nah, wah, akhirnya polisinya singgalah karena kan ada tukaran arat, beh askar, dibanggil angan, apa bocor <laughs> <laughs> polisinya paham. Maksudah, musitok, pisang, akhirnya faham. Mas, ini bocor musik tok, bukan pisah gue bilang. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk, <laughs> <laughs> iya, iya. Dia calek sih tau eh, kok pisah jadi estimalun. Jadi eleng Dadi pangeran pangeraniku unik. Iku nunjuk nona jadi wali. Iku ragu tuh neng daerah setairir. Bukti ini pas ibadah haji we ujiannya lanang wedok malakum pun. Kunounjuk nona fil ibadah gua nol coba. Mengibadah kok nol coba yo haji nih. Nau ragu coba biu ngabung kajar aswat wadang lanang wedok jadi sita. Monggo bar tawaf jam 03.3 tawaf untuk wong dihe, untuk wong Medan. untungnya tuwah kan ra Fatih Ayu ya, kan. Jadi kan ndekne iku nggladuli bojone Mas, tawaf 03.3 tawaf ifa tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Ndekne menawa melok muter cucuk-cucuk ku melok rombonganku, nganti aku bersaiku, sak iku nuangis nangis bareng ngerti gak rombongane. Nuwang ini sebagai bahasa Indonesia wah mata mereka katut nah, kan ini ben Terus ada problem vke. Madzhab mengatakan nyekel istri itu better. Di gak nyekel bujung, hilang. Buju, Akhire iki iki ayo nakal, gegewi ora nakal, khusus tawaf mazhabe Malikono mantep. Ono mantep kok paket khusus iki. Bangunne pulsah. Lah kita dadi wong NU kadang yo kaya Kene sing ngekek mazhab, ngekek ajaran nak nyekel bojo iku. Badal, tapi nek pas tawaf bojom cekeli nak ilang akhirnya wong awamih takut jari buatan tenang, salbah batal, khusus khusus <ginee> <laughs> ya, ya, ya, ya, nakal ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, gak batal ya, batal ya, ya, ya, ya, batal dorah. Jayum, Makhir insari intikal mazhab Masmoyso. Intikal pakete wae. Dadi tuaf to. Engko nang Indonesia balik neh. Wes repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah, kubu sebelah darane kel bujur batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tuaf iku mazhab iku. Ngene ngajiwu sing luas. Kaya aku loh dadi wong alim keren. Maksude iku roh mazhab yo ora bingung. Wes saking dableke wes saking alime yo ora roh. Kekesuke jati mun Aku wong fanatik nyekel batal, haji Kita sarankan semuanya memegang istri masing wong, Indonesia anak Sing kaji tahu berduaan, sing enggak-enggak kan kaji berduaan. Umume dicekel ibutune. Padal cara fikih batal enggak? Batal. Tapi ra kan yo ilang yo er resiko kan. Utama uta cekel wong Pakistan terus lali. Wong itu, ana kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane serai repet tapi begini ya, saya pastikan mantap. Safi itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan, "Allahumma salli itu maknanya apa jima?" Karena sekedar megang tidak apa, batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian Virgo dalam Islam. Makanya rasa gede ke teman tapi kita juga kita, sekitar kita semua pasti Safi. Karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal karena kata Imam Safi itu istri kamu itu tidak mahrum, yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu nekah ya berarti ya ibu, putri, kan hanya tujuh itu khurimat alaikum ummahadukum wabhanatukum wa akhwatukum wa ammatukum eh, semuanya khurimat alaikum ummahadukum wa bhanatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa wa bhanatul akhi wa bhanatul ukhdi berarti tujuh nah wong jawa ngitung muqpapat kita caro ngarep itu pitu berarti kan ibu ya Ibu putri, saudara putri kamu, bulek dari bapak, bulek dari ibu, ponaan dari saudara lagi, ponaan dari saudara istri perempuan. Mengapa ngomong nggak jadinya cara Indonesia mau apa-apa? Orang -apa. Arab darah di situ merkoh, bulek itu bahasa Arab nak kau bapak, ama nak kau ibu, Ponaan nak cara Arab, wa Noobanatul akhi. Anak idulur lanang, ono banatul, ukti anak idulur itu. cara Indonesia kan, ponaan. Berarti kan, boleh be ponaan ono itu Indonesia giva. Coro Arab, ammah, hola, banatul akhi Tidak Indonesia fikir lu gampang apalane papat Papat, mereka boleh ponaan. Gue untuk uang papat. <laughs> ya boleh cek minjatil ab, cek minjatil om, ponaan cek minjatil ah cek. Ukti tapi cara Arab itu hola ponakan kau dulur lanang ponakan kau dulur wedok. dihitung luar wabahnatul aki. Lalu aku jenggih orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan boleh bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiya orang lain. Mulai oleh keloni, oleh bujima bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini, cara Imam Syafi'i membatalkan wudhu, paham ya, itu, itu berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudhu itu yang mahram. Mahram itu siapa orang yang haram di nekah Nah, berhubung istri itu boleh di neka, berarti status vekennya a'ad ya, orang lain paham ya. Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi makanya dawe kanji nabi fa'inna kum akhut tumuhun nabi amanatillah wastahlal tumfuru jauhun nabi kali matillah jadi halalnya di Cima itu karena akad nikah tapi statusnya dia tetep ajnabi ya orang lain buktinya orang lain lagi tidak mati idahnya selesai ya oleh rabi mana enggak bujuk kedua ini mati ya rabi mana makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti <laughs> Seng jelas kamera senin rokok itu. <gainu> Dan makanya cawe itu ya enak misalnya Rabi Rukhl bun rokok, Rabi mustafa bun rokok, Rabi keifuat raken bu suwargo, malak keifuat. Lah lama malak saya mau bu rokok. Oke, pomo itu support tuh nih semua. Tak kayu pikiran, kita bujoni semua. Singgah suwargo sini nulis. Lalu kok keifuat? Nih temu terus yo nang nake kok karek mileh kok. Engko ra suwargane beda kelas yo mileh sing dur. Ya dadangku terus yo nang nake, tapi kita cita sebagai wong alim iku nak ditakoki. Gus kalau saya haji kibales 10 jam cekeli wae, pas tawaf iku intikal matab. Jadi kita ini unik fatwa intikal matab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iku yo nang Indonesia Pokoknya alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim-alim. Sampai intikal mazhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi mazhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, Aula mastamun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek itu. seorang lagi ya. Ada yang mengatakan Aula mastamun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan op. itu kan Urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang beriman, jika kamu, kamu, kamu pelaku, ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka butuh kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising, atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang Misalnya gini, saya bilang kamu, "Gen B ngambung, cabai doa Yu, ketika rugenabung sing dusah singabung sing diambung." Sengambung, di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Saya kan gak aduh, suami sih, bahkan. Warga, <tab> <tab> warga <tab> yang memerlukan kuisen dong. Nah, kan gak mungkin aku mendingan ya. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono Ngayu neng besur, bukan gak kuat terus diambung. Ini yang ditazir, dengan kan kamu polisi syariat yang ditazir, yang ambung, apa yang diambung. Sengambung meskipun mereka <tuk> bisa <tuk> salam <tuk> ayu jajal kuele dimana-mana -mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang. pegang sehingga dalam konteks kamu tawaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh Bang ada ulama mengatakan, Allah mazmuni sa wahad al kitab lil lamis yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum tuh yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? uh, Tapi kita sudah kandung syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i, nengong gabung rugin, iku regane jatuh gak? Kira-kira cocok-cocok -cocok tetep jatuh artinya obyek itu tetap kena efek cocok-cocok -cocok kan kena apa misalnya misalnya gini Rukh ini wong hipersek wong wos pokok hiper terus dicekel wong Turki kira-kira dia dikrok sesuatu ada harus ngajukan obyek jawabannya lho angin-angen gue juga mikir nih. misalnya ya Rauhin, musuhnya lah ya, bos Kue terus digandang, mau te ke-Turki ayu Kerasa gerjil, wih hahahaha <laughs> Kaya objek lah, kaya objek lah Kerasa <laughs> <laughs> Maka karena tadi, makanya pikirnya M. Saffi, listirah kelima filadah Meskipun objek pun kan ada rasanya Gak mesti dah setuju loh, mau jenuh tegy udah mesum. Oke cobaan mau ngelagin, misalnya itu skweid ya, bong mau Pakistan maju, krosok ya. Oh elek selawas buram Nah, karena obyek ini juga merasakan, maka dibatalkan, imam. Nangono wudhu mu ya batalkan, karena apa lah, kau ya krosok, kira-kira gitu, mas Abi sabar. Abi, jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di toaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya bah Mun pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab toaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? perempuan maka rata-rata disuruh intikal apa, tapi setelah itu kembali lagi ke Masa apa, <tuk> jadi itu jadi ya pak Pengiran Gusti intikal semen, <tuk> <tuk> nah Imam Safi jawabnya pamit bah sebentar <tuk> darurat sipil eh. darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mantep napa karena memang gak mungkin gak tersentuh saya asing paling soleh sekalipun pemenana sing kiai koyo kadang-kadang wedok luwih nyaman awur kiai lho kula roh kiai roh kiai tenan kuiku ngelawan wedok mulai setengah bayar sing ayu sampai sing perawan sampai sing tua, yo juga kiai itu itu wong papat sekaligus <laughs> <laughs> ya ok. ujinya jucinya dhe tenan sing ayu setengah bayar tak kok Mbak korak abek baju mu gus kau tuh narusan ibadah, kau seneng abek kiai semua doa, wamater doang kan mana kita di kiai abad mus, mana nerasa jadi kiai gede, wigo penggemarik kadang mau ngayu barang repot, kiai cilek kan penggemarik raba teh ayu biasa, coba naik gede, naik naik level ya, ya meneng, naik level is wae is, serepot is pangeran kersani is.